Ini. masuk apa oh, tidak ya oh, kan? ya, modus uh, tentara gadungan yang terencana dan terkoordinir semuanya lengkap semuanya semuanya lengkap pistol sangkur nah, ini semuanya lengkap ini pelaku tentara kebingan ya tidak boleh terulang lagi ini rekannya namanya siapa Alamat lengkap Sungeplas Desa Ngampel Kecamatan Papar, Anang Muhammad Supriyadi. Alamat nganjuk kamu baru batu. Wah oh, oh, alamat murah juga KTP murah murah oh, ngaco. Itu ru rumahnya siapa? Istri. Jadi sebutkan. Nih rumahnya Istri. Aku bukan TNI, aku TNI gadungan, aku bukan TNI, aku aku bukan aku bukan aku bukan aku aku bukan